anna Najib Rila Ayakuna Tamanna Amin Bani Adam pernah satu renungan malaikat jibril kepengen dari menungsa ada sisi sisi sing mungkin diirani karo malaikat jibril itu di sisi-sisinya, ya Allah, Gusti Allah enggak suar kau, gue menungso, gak kali gue menungso, laut, gue menungso, gak beras, gue menungso, nganti wiwi opo, hai udara, api, segala, gue menungso, kabeh masya Allah, menungso, kau sebegitu tim, dimuliah, kali Gusti Allah, walau kode, karamna, bani, -mata. kita itu sering mendengarkan yang namanya jasane wong tua iku sak gedene klopo karo anak jasane wong tua nang anakiku sak gede klopo tapi jasane anak nang wong tua orangoo istilahnya begitu ini bilang jasa orang tua sebesar itu dan jasa kita anak-anak itu sekecil itu itu dari mana dari mana cara kita menilai bahwa jasa itu besar, bahwa jasa itu kecil? Dari hak yang pernah diberikan orang tua kepada kita. Sementara seberapa kita punya eh, hak atau punya hak, punya jasa sama orang tua. Nah kira-kira begitu. Begitu juga ketika Kiai Sonet menjelaskan bahwa hak Allah itu agung kenapa Allah mempunyai hak yang begitu besar oh ternyata karena jasa-jasa Allah dalam kehidupan kita umat manusia khususnya dan makhluk secara umum begitu rupa begitu macam begitu banyak sehingga karena begitu besar karena begitu banyak inilah yang kemudian menjadikan Allah menjadi satu-satunya pihak yang punya hak terbesar dan teragung. <tuh> Dikarenakan Allah menciptakan segala apa namanya makhluk itu, terutama kita manusia ya, itu tidak lain adalah hal-hal yang sifatnya menjadi kebutuhan kita disediakan sama Allah. Kita dicipta oleh Allah, kebutuhan kita juga di-cover sama Allah nyawa kita, badan kita, kesehatan kita, kesempatan kita, anugerah anugerah yang lain itu banyak sehingga karena banyaknya anugerah yang diberikan oleh Allah sehingga ini naik corok kasar berarti Allah hutangi awak idek Allah niku ngutangi awak idek lah sehingga ketika kita direken wong sing utang jasa karubisi Allah kemudian kita disuruh membayar hutang itu. Hutang, hutang hutang- yang awa dewet sing diberikan oleh Allah walaupun Allah seorang si reken-reken singko tapi ibarat analoginya begitu uh, sehingga kemudian karena saking agungnya saking agume hak Allah pulau panjenengan Sami Kenapa kemarin wajib mengerti untuk apa kita diciptakan Leti ini untuk membayar hutang kita kepada Allah sehingga saking agume jasane Allah Allah menuntut balik kepada kita agar seluruh energi dan seluruh anugerah yang dianugerahkan Allah kepada kita ini diproyeksikan hanya untuk men, untuk mengibadahi Allah atau untuk mematuhi Allah. Allah menuntut bagaimana suasana batin kita hanya bagaimana mencari ridho Allah melalui keikhlasan, kekonaahan. Ketumakninahan, kekhusyuan saat kita menghadapnya. Saat kita menjalani hidup agar bagaimana menanamkan sifat ridho. Menerima senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah menuntut itu semua. Kemudian bagaimana lesan kita juga dituntut oleh Allah. Agar lesan kita difungsikan hanya untuk bertutur kata yang diridhoi oleh Allah saja. Yang tidak diridai oleh Allah Allah tidak mengizinkan untuk kita ucapkan Gerakan kita Gerakan tubuh kita Mulai dari pendengaran kita Penglihatan kita Sampai gerakan yang lainnya Ini juga Allah menuntut agar gerakan-gerakan kita Semua ini Bernuansa Bernuansa sesuatu yang diridai oleh Allah Itu tuntutan Allah Setelah Allah menganugerahkan banyak-banyak anugerah kepada kita Itulah hak Allah Jadi Allah itu berhak untuk diibadai dengan ikhlas hati Dengan baiknya tutur kata Dengan baiknya perilaku kita Ketika kita sudah berperilaku baik Bertutur kata dengan baik Melihat sesuatu yang baik Mendengarkan suara-suara yang baik Maka inilah cara kita menunaikan hak Allah yang agung itu Lalu yang kedua Wafadluhu amimun Anugerah Allah itu Menyeluruh dan luas Luas dan menyeluruh Itu anugerah Allah Sampai-sampai Dunya iki Alam dunya diciptakan Alam barzah diciptakan Alam akhirat surga neraka Diciptakan untuk siapa? Manusia Hewan semesta alam diciptakan Untuk kita manusia itu yang disebut wa fadluhu amimun wa wasi'un Anugerah Allah itu apa namanya luas dan menyeluruh sampai-sampai malaikat digawe bagian andum rezeki rezeki yang diberikan khusus kepada kita manusia lebih dominan daripada rezeki yang dikaruniakan kepada selain kita manusia air, udara bumi, laut semua untuk kita Sampai alam barzah untuk kita. Neraka surga untuk kita. Ini anugerah sing luar biasa. Nganti-nganti malaikat Jibril nate nanti. Anda Jibril ayakuna tamana amin bani adam. Pernah satu renungan malaikat Jibril kepengen jadi menungsa Ada sisi-sisi yang -sisi ya mungkin diirani karo malaikat Jibril. Itu di antara sisi-sisinya, ya Allah, Gusti Allah gaib suar gong go menungso, gaib kalin go menungso, laut go menungso, gaib beras go menungso, nganti wiwi tanong opo hai, udara, api, segala go menungso kafe, masya Allah, menungso sebegitu tim, di, no, kali Gusti Allah walakod karamna bani, mantap, menungso begitu dimuliakannya oleh Allah. Sampai-sampai aku digawe makhluk sing paling kuat sing Yang ini B untuk melayani siapa? Menungso Ya Allah Ternyata nek ditelisik Ditelisik nek corot terah Terah nasab Mungkin sudah pernah saya sampaikan Kita itu punya nasab bagus Menungso itu satu spesies dari sekian spesies ciptaannya, Tuhan, sing punya apa namanya? Strata tingkatan derajat sing bagus, penuri. Bagaimana tidak? Kita itu keturunan siapa? Adam. Adam itu dulunya itu raja neng suwarko. Kaman sering ini mendengar sejarah ini. Adam itu raja neng warga setelah iblis diparipurnakan oleh Allah Ditergantikan oleh Nabi Adam. Jadi saman samanke, yang ini, ini turunannya Rojo, Siti Hawa niku ratu neng, Jadi turunan Rojo, turunan Nuhorat, ratu. Mula nanti Ono, pengertian sing, pemahaman Malaikat niku sebenarnya kalau kulo saman kapius seger segen ewoh sebab kemutan naik kulo sampan kabiniku turunanero rojo darah darah biru asli ini asli sejarah ini bukan ilusi yo bukan bukan ilusi ini nyata sehingga malaikat nikuh sing ngerti sejarah nikuh terus ewoh naik undang kulo sampan yo dan ngoteniku naik maring sing wadon ya jeng maton iku samen kulon iku mungbaten kerudak den sarapan den, nuweh den macul den, den nukang den, den ngare den itu tetep di dan dan dan, dan, dan. -dan mergokono ngormati dewek iku turunan rojo naik coro jawak kan tetep diundang rad, -rad. naik karo sing wadon ya jeng maton jeng meteh jeng godo banyu jeng, menghormat itu bentuk respek malaikat yang melihat sejarah siapa kita sesungguhnya. Hanya karena kita itu kemudian lalai terhadap sejarah asli Nekulur Samban, yang sudah begitu panjang, akhirnya dia lupa jati diri kita sesungguhnya itu siapa. Kita kalrom adam kita sudah dimuliakan oleh Allah melalui nasab-nasab eh, mulia kita itu. Bagaimanapun kita turunan Nabi, keturunan Rasul. Bagaimana mungkin turunan Nabi ke orang sembahyang? Bagaimana turunan Nabi ke arah iman? Bagaimana turunan Nabi ke orang jamaah? Orang-orang cokoran? Lu kan aneh. Nah itu kesalahan siapa ini? Salah siapa ini? Iya kan? Nah, aslinya kembali ke sejarah Awadah Kudu Paturnuun. Karena kita terlahir dari Terah Darah Biru. Terah Raja dan Ratu. Wes, iku kanuk anuk Gusti Allah